Nama saya Miss Bahul Munir, saya biasa dipanggil Munir, saya tinggal di Bantul. Saya seorang wira swastawan di bidang home decor dan handicraft. Saya mulai berbisnis tahun 2016 hingga hari ini, masih konsisten berbisnis home decor. Produk saya sudah dipasarkan hingga Eropa dan Amerika. Bicara mengenai Bantul, Pasti tidak akan terlepas dari aspek historis, aspek budaya maupun keanekaragaman craft yang dimiliki oleh Kabupaten Bantul. Bantul menjadi salah satu penyumbang devisa negara yang terbesar di Jogja. Dalam satu tahun Bantul bisa menyumbang 2,7 triliun omset untuk angka ekspor di DIY. Nah selain itu Bantul merupakan salah satu barometer kerajinan di Indonesia yang sangat diperhitungkan oleh dunia Bantul perlu menjadi kota kreatif dunia Mengapa? Karena Bantul memiliki banyak sekali sentra kerajinan yang kemudian menghasilkan produk-produk yang beragam dan berkelas dunia Selain itu Bantul juga memiliki udara dan fondasi kebudayaan yang kuat sehingga kemudian melahirkan banyak folk art yang bisa kita lihat hari ini lebih-lebih adanya kampus seni yang dimiliki oleh Bantul atau yang berada di Kabupaten Bantul yaitu Institut Seni Indonesia Yogyakarta yang kemudian memberikan warna dan kolaborasi dengan kraft dan folk art di Bantul yang kemudian itu menambah alasan mengapa Bantul layak menjadi salah satu kota kreatif dunia